Pure Face Toner Centella Asiatica adalah brand lokal pertama yang ada daun sika asli di dalamnya. Toner ini sudah terregistrasi di BP POM, halal, teruji secara dermatologis, bebas paraben, alkohol, mineral oil, dan SLS, sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit. Dapat membantu membersihkan wajah dari sisa kotoran, menyeimbangkan pH wajah, mencerahkan kulit wajah, merawat kulit berjerawat, serta membantu kulit terasa segar, lembut, dan lembab. N-Pure Face Toner Centella Asiatica mengandung Real Centella Lip, green tea, milk Fruit extract, tranexamic acid dan niacinamide. Cara pemakaian N Pure Face Toner Centella Asiatica Tuangkan secukupnya ke dalam kapas Usapkan dengan lembut pada wajah secara merata Atau Tuangkan ke tangan secara langsung. Lalu tepuk-tepuk atau tap-tap ke wajah hingga meresap. Comment, and share this video if you like it. Support and follow the channel to get the latest videos by pushing the subscribe button and turning on notification bell this channel. Sorry if there are many mistakes in this video. Hopefully this video is useful for everyone. Thanks for watching.